Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang cara mudah memilih burung perkutut lokal yang bagus. Berikut adalah pemaparan kami. Kadangkala kita bingung memilih burung perkutut lokal yang suaranya bagus dan keras doro pecinta burung perkutut lokal Janganlah bingung untuk memilih dan mencari perkutut lokal yang suaranya keras dan bagus Dalam pembahasan kami kali ini akan dibahas tentang cara mencari dan memilih burung perkutut lokal yang suaranya bagus dan keras Dari tutup nilar yang kami ketahui dan tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang berbeda kebedaan dengan kami tentang ilmu keterangan burung perkutut Inilah cara memilih burung perkutut lokal yang suaranya bagus dan keras hanya dilihat dari mata dan tubuhnya saja Yang pertama dilihat dari matanya Lihatlah dan periksalah perkutut dari matanya Walaupun matanya kecil tetapi tajam Ciri lainnya dari matanya yang melotot bisa menandakan bahwa jenis perkutut itu suaranya keras Sedangkan untuk jenis perkutut yang suaranya kurang keras bisa juga dilihat dari matanya Misalnya matanya kelihatan kabur dan tidak tajam tidak kelihatan melotot bisa dipastikan suaranya cempreng Untuk jenis perkutut yang suaranya tebal bisa dilihat dari matanya yang lebar mendulu Paruhnya seakan mendongok ke atas dan lurus Bisa dipastikan perkutut ini suaranya tebal Yang kedua dilihat dari badannya Ciri lain yaitu dari bentuk badan perkutut Pilihlah perkutut yang berisi tubuhnya Ketika perkutut dipegang badannya akan terasa pasak dan padat dan keras Sedangkan perkutut yang badannya gembior Seperti babon bisa dicirikan suaranya kurang bagus untuk perkutut yang punya suara tebal, biasanya bertubuh pendek.